Sama saya Kofino dalam channel Go Tutorial kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kali ini kimia reaksi reduksi oksidasi ini adalah kelanjutan dari bagian-bagian sebelumnya tentang pembahasan reaksi auto redox oke jangan di skip teman-teman semua dan juga jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Konsep reaksi auto redoks itu seperti ini, teman-teman, gampang sekali video ini singkat aja. Ya, jadi kalau reaksi teman-teman sudah -teman bicara reaksi redoks di sebagian-bagian sebelumnya ya ada minimal satu reduksi dan satu oksidasi. Tetapi dalam reaksi ini yang menjadi reduksi dan oksidasinya itu yang mengalami adalah senyawa yang sama. Ya, nah ini disebut dengan reaksi auto redoks. Nah reaksi auto redoks ada dua teman-teman, ada yang sebelah kirinya ini yang sama atau reduktor oksidatornya adalah sama, ini yang disebut dengan reaksi disproporsionasi. Dan yang kedua adalah reaksi yang hasilnya adalah sama. Jadi reduksinya dan oksidasinya tidak berasal dari senyawa yang berbeda, tetapi hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah sama. Nah ini yang ruas kanan sama itu kita sebut dengan konproporsionasi ya. disproporsionasi itu kirinya sama, kalau konproportionasi itu kanannya sama. Ya kita lihat di contoh soal berikut. Misalkan seperti ini. Da Br2 ditambah 2NaOH menjadi NaBr plus NaBrO ditambah H2O. Di sini sudah tertulis bilangan oksidasi masing-masing, ya. Ternyata Br ini mengalami reduksi ke sini. Tapi dia juga mengalami oksidasi ke sini. Nah ini contoh reaksi auto redoks atau yang tadi kita sebut dengan disproporsionasi. Ya jadi jenis jenis reaksinya adalah jenis reaksi disproporsionasi. Ya dan disitu oksidatornya adalah yang mengalami reduksi tentu saja Br ya. Sedangkan reduktornya juga sama ya Br juga. Tapi hasil reduksinya adalah NaBr, sedangkan hasil oksidasinya adalah NaBrO, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, contoh lagi, misalkan seperti ini, tentukan reduktor dan oksidator dari reaksi berikut. Oke, saya jabarkan di sini dulu Cl2 ditambah KOH menjadi KCl plus kclo ditambah H2O ya, sekali lagi disini langsung saya jabarkan teman-teman berdasarkan prinsip yang sudah pernah kita pelajari, jadi CL disini adalah punya biloks 0, sedangkan K itu adalah plus 1, O itu min 2, H nya plus 1, di sini K nya plus 1, CL nya min 1, di sini K nya plus 1, ya. O nya itu min 2, sehingga nanti didapatlah CL nya justru menjadi plus 1, di sini plus satu di sini min dua dari sini kita dapatkan cl nya ternyata berubah menjadi dua sisi ya di sini cl nya berubah dari nol menjadi min satu ini mengalami reduksi tapi dia juga berubah menjadi plus satu ini mengalami oksidasi ya ini ya, reduksi yang ini oksidasi sehingga kalau ditanya reduktornya siapa reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi nah karena kebetulan ini berasal dari zat yang sama maka reduktor dan oksidatornya adalah sama-sama CL2 dan nanti kalau ditanya hasil oksidasi dan hasil reduksinya, teman-teman bisa langsung menyebutkan seperti yang sudah kita jabarkan, ini konsep tentang reaksi auto-redox, sangat sederhana dan teman-teman pasti bisa kalau melihat video ini dari awal hingga akhir terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa share ke teman-teman